محمدين. وأنقضنا من ظلمة جهلي ودياجري إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي حدانا بأبده المختار من دعانا إليه للاذن وقد نادانا Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang maha luhur yang maha bijaksana yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjangnya yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak pantas rasanya diri ini berdiri di hadapan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ini adalah sebuah perintah. Tidak pantas seorang murid diperintahkan oleh seorang guru. Tidak berdiri di hadapan para um, para hadirinul hadhara. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan daripada ilmu di malam ini, keberkahan buat diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal al alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadiah terbesar dari Allah. Untuk Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Perjumpaan antara yang dicintai dengan yang dicintai, semua berkumpul karena nama cinta. Semua mendapatkan hasil karena cinta. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seorang manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai seorang hamba. Sebelum Al-Faqir lanjutkan, saya mau tanya kita ini semua yang hadir di dalam tempat ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Manusia kadang kita ini manusianya kepedean Kadang rasa kita hamba Allah tapi sesuatunya yang haram kita jalani Yang dikatakan hamba Allah adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah yang menjauhkan larangan Allah Ini adalah seorang hamba dan diabadikan di dalam Al-Quran Nabi SAW ditanya oleh Allah Ya Jibril Tanyakan kepada kekasihku Muhammad. Ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang kaya raya yang raja dan kaya raya? Jawaban Rasulullah SAW langsung menjawab. Aku ingin menjadi seorang hamba ya Jibril sampaikan kepada Allah. Kita nggak kebayang kalau orang puncak ditanya. Mau kaya apa mau jadi seorang hamba? Jawabannya mau jadi hamba yang kaya. Betul? Betul. Kelihatan muka-muka lagi susah jamaah Pertanyaan yang Allah berikan kepada Nabi Dan di sini Nabi menyatakan bahawa dirinya ingin menjadi seorang hamba tatkala Isra' wal-Mi'rat Nabi diabadikan di dalam Al-Quran Subhanalladhi asra biabdihi Maka sesungguhnya Allah Maha suci Allah Yang memperjalankan seorang hamba Di sini ada yang mengatakan bahawa Nabi Isra' wal-Mi'rat dalam keadaan tertidur di dalam mimpi isra wal mi'rat ya. Ada yang menyatakan rohnya yang datang Jasadnya di bumi Tapi sepakat ahlu sunnah wal jamaah Berujuk daripada ayat tersebut Menyatakan bahwa Allah Mengundang Nabi zahir wa batin, Yang ada dalam keadaan nampak Dan Nabi memandang Allah secara langsung Ini adalah yang diajarkan oleh guru-guru kita Makanya setiap manusia ini Kadang sesuatunya Imannya kita imannya penuh dengan keraguan. Kalau imannya para anbiya, imannya tanpa keraguan. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi beliau imannya betul-betul kepada Allah. Saat disuruh perintah diperintahkan tidak memiliki anak, diperintahkan untuk menikah lagi. Beliau menikah karena perintah? Coba anak laki di sini yang per, yang pria. Di dalam Al-Qur'an ada matnatulatsa waruba. Ada perintah dari Allah yang di dalam Al-Qur'annya boleh dijalankan. Udah ngelalin apa belum? Ini adalah salah satu yang dikatakan Allah memerintahkan Malik, Nabi Allah Ibrahim untuk menikah lagi agar mendapatkan keturunan yang bernama manusia seorang nabi yang bernama Nabi Allah Ismail alaihi Membuahkan hasil karena mengikuti jejak apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala setelah memiliki anak sedang sayang-sayangnya mendapatkan perintah lagi dari Allah membawa Istri dan anaknya ke tanah bakah Tanah yang kosong Tidak ada manusia sendiri Siti Hajar diletakkan di tanah bakah Siti Hajar Ini adalah sebuah perintah Yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Seorang istri yang salihah mengatakan Ya Ibrahim ini atas keinginanmu Atau keinginan Allah Nabi Ibrahim mengatakan Demi Allah ini adalah keinginan Allah Apa jawaban seorang istri yang salihah Maka Ibrahim maka engkau ingin pergi Maka pergilah Allah akan menjamin kehidupanku katanya Dia adalah manusia yang imannya tanpa keraguan Datang setelah 90 tahun Datang lagi Nabi Ibrahim Diperintahkan oleh Allah untuk menjemuk istri dan anaknya Diperintahkan lagi untuk membawa pisau Pikirannya untuk menyembelih Bawa, bawa apa, binatang sembelihan untuk oleh-oleh Ternyata di dalam ilham, di dalam mimpinya Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Diikuti perintah Allah dan menyatakan kepada Nabi Ismail, lalu Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, segerakan jika itu adalah perintah Allah, insyaallah aku menjadi hamba yang sabar." Ini adalah seseorang yang imannya satu keluarga tanpa keraguan kepada Allah. Bagaimana dengan kita, ya hadirun Rezeki sudah sudah dipastikan oleh Allah. Makannya kita. Kehidupan kita, semua kita sudah dipastikan oleh Allah Dan di dalam di dalam salat kita, kita berpasrah diri kepada Allah Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil Udah ngejalanin apa belum? Tapi orang sekarang banyak kalau lagi susah larinya ke orang pinter Betul, kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol Datang ke orang pintar mengatakan Mbah ayin teboga duit Mbah nyaut dalam hatinya sarua ayin juga Karena orang yang ditujukan Ingat dikatakan setiap orang yang berpasrah Yang bersandar kepada manusia lain Maka siap-siap akan mendapatkan kekecewaan Jika manusia berharapan kepada Allah Maka akan mendapatkan kebahagiaan Salat adalah salah satu kunci kebahagiaan dunia wal akhirah Isra wal Mi'raj Nabi saw banyak peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Nabi Muhammad saw. Ini adalah satu hadiah terbesar dari Allah kepada siapa? Ummat Nabi Muhammad saw. Kita ingin kalau kita bilangkan manusia kadang suka curhat, kadang suka ngobrol, kadang suka pengen gimana caranya masalah dalam hidup ini tersingkirkan. Uda dikasih jalan, mau solusinya Allah mau apapun -apa yang dijalankan kehidupan kita Allah. Tapi alhamdulillah kita udah tahu Allah Tuhan kita, pemberi rezeki kita, penentu jalan kehidupan kita, tapi kita masih berpasrah kepada manusia. Lihat, ada orang kaya sama orang yang cukup. Ada seseorang yang kaya memerintahkan itu yang diperintah larinya cepat luar biasa. Kenapa? Karena ini orang kaya. Ini orang cukup perintah, lu siapa? Itu jawabannya. Tapi Allah memerintahkan buat seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya ikut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu cacing. Cacing tahu cacing. Cacing di dalam tanah, hidupnya apa di, di atas tanah, di atas tanah apa di dalam tanah? Coba lihat, coba buka tuh yang namanya tanah kalau kita buka cacingnya gemuk-gemuk. Luar biasa, semok-semok. Kenapa? Rezekinya ditakar sama Allah. Sudah dijamin sama Allah Kalau kita pikir telinga nggak punya Pernah melihat mulutnya cacing? Belum pernah Saruwa Aing juga Kebayang cacing kalau kita angkat ke daratan Itu gelinya setengah mati Tapi beliau karena ditugaskan oleh Allah Untuk berzikir kepada Allah Rezeki dijamin oleh Allah Kita sudah pasti orang yang sholat Jaminan Allah surga bukan lagi rezeki Surga, tapi emang dasar emang kita alias PA, udah dikasih jalan, maunya cari jalan lain. Udah ketentuannya Allah, maunya ngerubah ketentuan manusia. Ini manusianya ini kita, ini khususnya buat anak-anak muda, makanya masjid segini bagusnya, masjid segini indahnya, yang sering mampir kemari anak muda apa orang tua? Jawab yang benar, orang tua, apa anak muda. Saya cuma mau bilang sama DKM. Kiai, Ustadz, DKM. Kalau ada anak muda mati. Jangan sholat di masjid kalau dia gak suka main ke masjid. Gelindingin aja. Saya jujur Kiai. Saya ngomong buat anak-anak muda. Kalau orang tua dinasehatin buat apa? Justru mereka yang kami butuhkan nasihat. Ini buat anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak muda. Saya mau tanya. Saya mau tanya Dibuat anak muda. Tadi kan Habib Kamil ngomongin cinta ya. Betul? Lu punya cinta apa enggak? Tapi nembak enggak pernah diterima. Betul? semoga duit. Punya cinta ada modal diterima. Mau hidung di samping lagi hayo aja perempuan mah. Setiap manusia kalau punya cinta ada kedudukan. Wah nikmat luar biasa. Betul nggak neng? Neng? Neng? Ini manusianya di atas banyak apa dikit ini? Neng? Loba? Coba lihat. Kalau hidung mancung manggil enak. Coba yang pesek manggil. Aing budak, aing budak. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Bu. Ibu Sare. Bu. Ibu cinta sama bapa, Bu. Entah. <laughs> ibu jujur, Pak. Saya mau tanya di diri bapa. Bapa cinta sama ibu, Pak? Biasanya orang kalau ngundang saya, kayak saya lagi ngomongin rumah tangga cinta apa enggak? Ini biasanya rumah sampai piring pada terbangan pak. Cintanya manusia kan ada batasan, betul enggak? Bip, nih bu, saya cuma mau ngasih tahu, laki-laki hidup di dunia tuh hidupnya cuma bisanya ngegombal bu. Kenapa? Karena perlaki-laki itu udah tahu betul syahwatnya perempuan tuh di telinga, nggak bisa disanjung sanjung-sanjung dikit, buah. Bu, ini malam bapak ngebisikin ibu Ayang, I love you Jangan didengerin, gombal Ibu bilang juga sama bapak Yang, kamu tahu gak besarnya gunung Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini Alah, gombal Jangan dipercaya Bip, Habib jangan kayak gitu Saya betul-betul cinta sama suami Saya cinta sama istri saya Bohong Bohong, saya mau tanya. Bu. Bapak mati. Kok amin lu? Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Ogah oh, mendingan hitungin warisan, Aing Bib. Bapak juga begitu, ibu mati. Rasulullah juga dia ngamin Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Enggak mau bib cari yang mudaan umurnya agak panjang. Betul Kenapa? Karena manusia cuma sampai batasan liang lahat Lihat Allah dan Nabi SAW Cintanya betul-betul kepada hamba Dan kepada umat Nabi Dicintanya sampai ke bawah ke akhirat Kita urusan masalah dunia aja Ya Allah Perempuan minta apa? Kasih Contoh Contoh Nih gilaannya cinta nih Tadi saya nerusin Habib Kamil Saya nerusin aja Saya mau tanya Contoh, eneng orang Cisarua, AA orang Cianjur. Ayah, Aya, Aya tak? Ada yang nikah orang Cianjur sama orang Cisarua? Yang C Cianjur, jarak dari Cianjur ke Cisarua berapa jauh? Naik motor berapa jauh? Berapa? Satu jam. Satu jam, lu ngebut berarti nggak pakai rem tuh. Eneng orang cisarwa, aa orang cianjur, Eneng nelpon tengah malam, jam 10 lah. Yang, ya neng, Eneng sendirian nih di rumah. Tuh kan tuh, tuh lihat tuh. tuh. Terus maksudnya Neng? Iya, ibu sama bapak lagi keluar nih, A. Mana hujan gede banget, A. A, bisa nggak kesini, Gas! Anak MBJP. Ini yang jawab anak MBJP ini. Gas, Neng. Entar dulu, A, tapi nitip martabak. Itu perempuan, mau nget mau tahu bagaimana buktinya cinta seseorang laki-laki? Duit di kantong cuma lima 25000 emang dasar kerek lu. Jalan ke pasar, ketemu ada tukang martabak yang dilihat menu. Telur dua belas 18000 telur tiga tiga 23000 telur empat delapan 28000 pilih mana. Telur dua emang dasar lu pelit. Pantas sampai gini hari nggak laku-laku Yang namanya karena cinta biar kenjangan dikit seneng beli dah telur yang isinya tiga Beli harga berapa? Lo giliran harga lo inget banget gue bingung 23 Sisa kembalian berapa? 2.000 Motor nunggik 2 tak lagi Suara berisik benar nggak? begitu selesai martabak, setelah motor bensin beak, kira-kira balik kanan pulang apa lanjut? balik kanan apa lanjut? itulah Jin cinta. begitu di jalan titip sama tukang martabak, ah titip motor aing, bensin aing beak. Ditaruh, ditaruh di tukang martabak. Ini orang jalan kaki. Begitu sampai tengah jalan hujan geledek, Gede banget. Angin puting beliung muter-muter. Jalan terus. Apa balik? Balik apa jalan terus? Gas terus pip. Biar ini cuaca menjadi saksi cinta kita. Betul. Begitu sampai di jalan. kelihat pohon pisang. Bedel pohon pisang. Wahai daun pisang. Engkau akan menjadi saksiku cintaku kepadanya dan' pisang diajak ngomong, emang dasar gila Sampai depan rumah si eneng ketok pintu yang buka bapak moyangnya Kesel gak? Kalau niatnya maksiat pasti kesel Tapi kalau niatnya karena Allah Alhamdulillah satu martabak bisa dimakan sekeluarga Betul? Assalamualaikum hmm, Bapaknya kumis mabla Badan gede pakai kaus sebelah kiri tatonya piring, sebelah kanan sendok sama garpu, belakang tulisan selamat menikmati. Itu badan akan rumah makan. <laughs> Ini kita lagi ngomongin cinta, begitu dikasih buka buka pintunya. Martabaknya udah sampai berkeringat. Martabak keringetan orang dari Cianjur jalan kemari jalan kaki. Tuh martabak panas jadi adem. Begitu nyampe ke depan rumah, kasih bapak, bapaknya gak tawarin kita masuk, enggak, minum teh, minum kopi, enggak ditawarin Kesel, kalau karenanya, karena Allah cintanya, udah gak papa, mungkin pada mau istirahat Begitu sampai di luar, telpon si Neng, Neng, teganya dirimu mendustai cintaku Kenapa sih A? katanya gak ada bapak, gak ada ibu Emang tadi lagi keluar A, emang kemana, kondangan belakang rumah yang namanya cinta, awal didengar bapak keluar, nggak nanya kemana, enggak karena cinta menggelora, didatangin tanpa harus tahu kemana orang tuanya. Betul? Ini adalah setiap manusia, yang namanya cinta harus ada pengorbanan. nggak mungkin cinta tanpa pengorbanan. Lihat bagaimana Rasulullah Wasallam yang cintanya luar biasa kepada umat, dikorbankan dirinya. Buat siapa? Umat Nabi Muhammad Wasallam saya ke Taif kemarin. Saya betulan baru betul saya balik. Dari Umrah sampai jam setengah lima pagi. Saya langsung pindah. nginep di daerah Puncak. Malam ini saya datang ke tempat ini. Saya membawa cerita yang luar biasa. Faif. Tempat di mana Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dengan doa Nabi yang luar biasa. Dan Malaikat Jibril mengatakan jika engkau menginginkan mau ditebalikin kotanya mau dihancurin, yang mau diminasain. Jawaban nabi enggak, aku masih berharap ya Rabbi, anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Ini adalah nabi yang muka telah berdarah-darah yang semuanya dibela untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu ayuhal hadiro? Allah memberikan nabi buat kita. Kita dijadikan umat Nabi tanpa harus kita meminta kepada Allah. Allah berikan tital kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan segala bentuk kemuliaan dan ke keagungan Nabi Muhammad SAW. Ayuh halal bihalal jamaah rahimahum Cukup kita bikin malu Nabi Muhammad SAW. Kita enggak akan pernah sampai kepada Allah kalau bukan karena lewat jalur Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan mengenal siapa Allah. Kalau bukan semua ilmu tersebut diperi, diberikan oleh Nabi dan diwariskan para para alim ulama kita dan sehingga kita menjadi hamba yang dapat taat ibadah cara yang terbaik kehadapan Allah. Ayuhal hadirun jemaah Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang terus-menerus mencintai Nabi mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu Saat di Mekah Nabi terusir. Saat di Thaif Nabi terusir. Di Madinah Nabi menjadi seorang raja yang dimuliakan dan diagungkan, kenapa bukti Ahlul Madinah mereka mencintai Nabi dengan cinta yang sempurna di hadapan Allah? Ayo, hal-hal biru, Jangan ngaku kita cinta sama Nabi kalau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad saw menjalankan setiap sunnah sunnah Nabi dengan kemuliaan dan yang kita harapkan agar Allah angkat derajat kita setinggi tingginya di hadapan Allah. Tidak akan seseorang dapat dimuliakan oleh Allah Kalau kita tidak memuliakan Nabi Muhammad Kalau kita menjadi manusia ingin diagungkan oleh Allah Maka agungkan Nabi Muhammad Maka Allah akan memberikan kita kemuliaan dunia Kemuliaan akhirat Amin Ya Rabbal Ayuhal hadirun Maka kita angkat ke dua belah tangan Kita minta kepada Allah Dengan menajat Kita meminta Memanggil nama Allah Memuliakan nama Allah Mudah-mudahan Di hari ini Taubat kita semua diterima oleh Allah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 Ya Allah, Ya Tuhan kami Dengarkan panggilan kami para pendosa ini, Ya Allah Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, Ya Allah Wahai Rabbi Lama diri ini tidak lagi pernah menyebut namamu, Ya Allah Sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah, wahai Rabbi. Seberapa besar dosa yang ada di lisan ini ya Allah, sehingga kami tidak lagi dapat menyebut namamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni segala kehilafan kami ya Allah Kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah Kepada siapa kami berharap selain kepadamu ya Allah Pandang kami dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak berbuat dosa, Ya Allah. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini dan kemuliaan Di malam salah satu malam yang doa engkau akan kabulkan Dengarkan permohonan kami ini ya Allah Jangan kau ambil jawab kami sebelum kau ampuni segala dosa kami ya Allah Jangan kau matikan kami penuh dengan dosa Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sekretul maut Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka jahannam Ambuli kami ya Allah Ampuni kami ya Allah Wahai Rabbi Bukankah kau yang, meng yang mengumpulkan kami ke dalam rumah yang penuh dengan kesucian dan kemuliaan ini ya Rabb Engkau yang meringankan langkah kaki kami menuju majlis yang mulia ini ya Allah Terima kasih ya Allah Engkau telah menyelamatkan kami dari sekian banyak waktu yang berikan kepada kami Wahai Rabbi Ampuni dosa kedua orang tua kami Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah Membahagiakan mereka ya Allah Dan izinkan kami membahagiakan mereka Membawa mereka melaksanakan haji dan umrah Dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad Ya Allah Jadikanlah kami anak-anak yang saleh salihah yang dapat membahagiakan kedua orang tua kami Baik di dunia maupun di akhirat Ampuni dosa kedua orang tua kami Ya Allah Jaga mereka Ya Allah Sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil Ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Wahai Rabbi bagi kedua orang tua kami yang telah tiada Lapangkan kubur mereka Ya Allah Jadikan kuburnya rawdha min riadihil jannah Ya Allah Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya Ya Allah Jangan kau biarkan mereka di dalam kubur dalam keadaan kegelapan Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu Ya Allah Wahai Rabbi Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurgamu ya Allah Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat menghempaskan kedua orang tua kami ke dalam neraka ya Allah Izinkan kami membawa kedua orang tua kami, keluarga kami, anak istri kami Bawa mereka sampai ke dalam syurgamu ya Allah Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad Ya Allah Bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu Bukan emas berlian permata kami ingin masuk ke dalam syurgamu Kami ingin masuk ke dalam syurgamu Ya Allah Bersama manusia yang namanya bernampingan dengan namamu Ya Allah Bersama manusia yang mencintai kami dan kami pun mencintai dia, Ya Rab. Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Untuk mengecup tangan Rasulullah. Ya Allah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini Untuk meminum daripada telaga Al-Khautar Melalui tangan Sayyidina Muhammad Ya Allah Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad Ya Allah bagi kami yang hadir dalam tempat ini Panjangkan umur guru-guru kami Ya Allah Angkat nerajat ke guru-guru kami Ya Allah Sehatkan badan guru-guru kami Ya Allah Ya Allah kalau bukan karena guru-guru kami Kami tidak tahu bagaimana mengenalmu Ya Allah Mengenal Sayyidina Muhammad Ya Allah Kumpulkan kami di dalam syurgamu bersama guru-guru kami Ya Allah Wabil khusus Guru kami tercinta lah Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Ya Allah, panjangkan umur beliau, Ya Allah Sehatkan badan beliau, Ya Allah Angkat derajat beliau, Ya Allah Menangkan perjuangan beliau, Ya Allah Jauhkan segala bentuk fitnah dunia wal akhirah Ya Allah, jadikanlah kami sebagaimana mengikut daripada guru-guru kami yang engkau ridha ya Allah izinkan kami memiliki hati sebagaimana pejuang yang membela Allah dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin al-fatihah Al bil qabul wa tamam kulli sulu wa ila hadratir rasul bisir al-fatihah alhamdulillahi rabbil Ya al al jadi saya dapat amanah ada dua pertanyaan hari ini akan mendapatkan door prize ya ada hadiah ya dari MBJP dengan satu dekadnya Majlis bikers jalur puncak ada dua pertanyaan yang bisa jawab pertanyaan akan mendapatkan satu merchandise dari bikers majelis bikers jalur puncak. Pertanyaan yang pertama. Beberapa beberapa bulan yang lalu al Fagir bersama Al-Habib Hanif Al-Attas bersama teman-teman dari MBJP dan seluruh bikers yang ada di jalur puncak ini Melakukan perjalanan turik. Yang pertama ke Pelabuhan Ratu pastinya. Yang saya ingin tanya tanggal berapa acara tersebut? Yang bisa acung tangan maju ke depan. Gampang tanggalnya luar biasa. Sini. Sini. Siapa nama-nama aja? Fahmi Reja Tanggal berapa? Kalau lupa lagi nggak dikasih Tanggal 24 apa? Tadi udah bener tuh Gimana? Kasih jangan? Yang tadi jawab tanggal 24? Ah? belum Habib. Belum. Belum. Ada lagi. Ah. Tal. Sini. Ini tadi juga udah ngomong tanggal 24, Ibu. Tanggal 24, 24 jangan sering-sering entar -sering, dipasangin. Mana dia orangnya? Ini. Sini, A. Ah. Siapa namanya? Urip. Namanya? Urip. Iya. Dikit amat. Tanggal berapa, Rid? 24 Desember 2022. Masyaallah, jazakallah khair. Betul enggak tuh? Betul, alhamdulillah.